Misteri keberadaan belut putih yang berada di dana Waduk Dharma tetap melegenda. Tentu saja bisa menjadikan objek wisata tersebut semakin dikenal. Tak hanya dikenal, misteri belut putih yang berada di Waduk Dharma bisa membuat orang penasaran untuk mengunjungi objek wisata Waduk Dharma. Begitu banyak objek wisata di Indonesia yang memiliki cerita mistis, bahkan menjadi legenda yang menjadi ciri Waduk Dharma dengan keberadaan belut putih. eh tapi tunggu dulu sebelum melanjutkan ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya beberapa misteri di kawasan waduk dharma yang sampai sekarang masih beredar di masyarakat yakni belut putih dipercaya sebagai salah satu makhluk penghuni waduk dharma yang sangat populer keberadaan dan penampakannya tidak bisa ditunggu-tunggu namun konon ada juga yang pernah melihat makhluk gaib itu muncul di tengah waduk dharma kemunculannya bukan untuk mengganggu masyarakat tetapi sosok makhluk astral itu dengan cepat kembali menghilang setelah itu orang yang sempat melihat kaget dan takut dengan kemunculan sosok belut putih berukuran besar di tengah waduk dharma kejadian itu mengundang rasa penasaran masyarakat akhirnya disepakati untuk memancing belut putih tersebut agar muncul kembali. Dari kejadian itu, masyarakat akhirnya tidak berani berbuat macam-macam di sekitar Waduk Dharma dan tidak mau menganggap main-main. Hal lain yang menjadi cerita misteri dan juga dikeramatkan yakni Gunung Goong. Gunung Goong merupakan lokasi yang berada tepat di tengah-tengah Waduk Dharma. Jika dilihat dan diperhatikan, Gunung Goong merupakan lokasi yang sangat bagus dan tidak karena daratan yang berada tepat di tengah-tengah waduk, Namun sangat disayangkan, Gunung Goong menyimpan misteri dan cerita-cerita mistis yang diyakini oleh masyarakat setempat. Jarang ada masyarakat yang berani mengunjungi tempat tersebut. Menurut cerita yang beredar di Gunung Goong, dipercaya banyak dihuni makhluk halus yang sesekali suka menampakkan diri pada waktu-waktu tertentu, terutama pada malam Jumat Kliwon. Pada Jumat Kliwon sering terdengar bunyi gamelan di area waduk Dharma, bahwa bunyi gamelan yang sayup-sayup terdengar entah berasal dari mana, namun menurut masyarakat setempat, puji-pujian gamelan itu berasal dari Gunung Goong. Selain dari cerita belut putih dan Gunung Goong di Waduk Dharma, ada satu penanda atau sebuah peringatan yang berbau mistis di masyarakat atau penghuni waduk. Bagi siapapun jika melihat ada ikan berwarna merah dan hitam, dan matanya mengedip, maka harus segera diwaspadai, Biasanya itu sebuah pertanda akan adanya kejadian aneh. Kejadian itu bisa berupa musibah ataupun bencana, cerita-cerita misteri yang ada di waduk Dharma ini. Tentu saja boleh dipercaya boleh tidak, yang jelas dengan adanya cerita yang beredar di masyarakat menjadi pengingat. Pengingat akan pentingnya menjaga alam dan tetap berperilaku baik terhadap sesama ataupun terhadap lingkungan, agar tercipta kehidupan yang rukun dan tetap damai.